Halo semuanya, bersama saya Jo di sini dan di video kali ini kita akan unboxing dan review Seiko 5 Limited Edition Brian May. Oke, bisa kita lihat dari boxnya di sini sangat eksklusif sekali dengan box berdesain seperti case gitar di sini. Kita langsung buka aja seperti apa tampilan dan spesifikasi dari jam tangan ini. Okay. Pertama disini tampilan dari dalam boxnya Sudah ada tanda tangan dari Brian May Dan tulisan limited edition Lalu disini kita lihat ada jam tangannya Lalu ada manual book dari Seiko dengan kaliber 4R35 Yang sama seperti 4R36 sampai 4R39 di balik bukunya di sini ada penny yang biasa digunakan sebagai pick gitar oleh Brian May. Oke, okay, ini detail dari pick gitar Brian May. Di sini koinnya berbentuk siluet dari Brian May dengan tulisan Brian May Official Seiko Red Special 2020. Lalu di sisi yang lain di sini ada tampilan dari Red Special atau juga dikenal sebagai julukan dari gitar dari Brian May. Oke, okay. ini menjadi satu paket di dalam box pembelian jam tangan Seiko 5 Limited Edition Brian May. Nah, ini dia tampilan dari jam tangan Seiko 5 Limited Edition Brian May. Nah, Seiko baru-baru ini meluncurkan jam tangan yang terinspirasi dari Brian May, si gitaris fenomenal grup band Queen. Bahkan Brian mengaku selama ini jam tangan Seiko jadi andalannya selama bertahun-tahun Kabarnya sih, ia membeli jam tangan Seiko pertamanya di tahun 1970-an Saat melakukan tur ke Jepang Gak salah kalau dia sekarang berkolaborasi dengan Seiko untuk seri limited edition ini Kolaborasi antara Seiko dan Brian menghasilkan Seiko 5 limited edition dengan dial merah yang seksi seperti ini Dengan sini kita bisa lihat ada siluet berbentuk seperti gitar dari Brian dari angka 8 hingga angka 11 nya gitar ini merupakan gitar legendaris yang diciptakan oleh Brian dengan ayahnya pada tahun 1960-an nah gitar Brian ini sangat legend gitarnya ini dibuat dengan handmade kemudian neck pada gitarnya dikabarkan diukir dari kayu perapian yang sudah berusia 100 tahunan pada saat itu. Gitar legendaris Brian ini telah menemani Brian May lebih dari setengah abad. Oke, okay. jika kita perhatikan tekstur pada dial yang berwarna merah di sini, ini adalah tekstur yang terinspirasi seperti Red Special. Red Special itu adalah julukan gitar dari Brian May. Desainnya pun sama yaitu menggunakan aksen merah dan hitam dengan pattern kayu seperti gitar Brian May. Jadi jika kita perhatikan lebih jelas di sini, pada dial yang merah ini terlihat seperti pattern kayu di sini. Jadi bentuk dial dari jam tangan ini benar-benar mengaplikasikan dari red special gitar si Brian May tersebut. Kemudian di sini untuk diameternya sendiri jam tangan ini memiliki diameter 42,5 mm dengan ketebalan yang dimiliki yaitu 13,4 mm dan juga didukung dengan water resistant hingga 100 meter. Kemudian kita beralih ke bagian back case nya di sini. Nah tentu saja karena ini merupakan jam tangan limited edition, ada tanda tangan dari Brian May juga di bagian backcase dari jam tangan ini, dilengkapi dengan tulisan limited edition. Di sini kita bisa lihat dengan jelas dan tentunya karena ini merupakan limited edition juga ada nomor seri produksi dari jam tangan ini, yang dimana jam tangan ini hanya tersedia 9.000 piece di dunia. Dan yang ada di tangan saya saat ini adalah nomor 3795 dari 9000 yang ada di dunia Nah untuk movementnya jam tangan ini menggunakan movement Seiko kaliber 4R36 Dengan daya yang mampu bertahan hingga 41 jam dan movement ini tentu sudah didukung dengan manual winding juga, jadi untuk pengisian dayanya cukup melalui crownnya. Kemudian kita beralih lagi di bagian depannya sini. Untuk kacanya di sini sama seperti kebanyakan Seiko Five yang menggunakan hardlex crystal glass. Dan tentu saja yang menjadi ciri khas juga dari Seiko Five yaitu selalu memiliki komplikasi day date pada jam tangan mereka. Di sini movement 4R36 ini juga sudah didukung dengan tampilan day dan date. Di bagian dial juga ada tertulis Red Special Automatic untuk menggambarkan bahwa jam tangan ini adalah hasil kolaborasi antara Seiko dengan Brian May dengan mengaplikasikan Red Special yaitu gitar legendaris dari si Brian May. Oke berikut tampilan dari jam tangan ini saat berada di lengan saya.